Jika kita berwudhu di kamar mandi yang ada toiletnya, terima kasih. Kalau bisa sih dipisahkan. Kalau boleh, bicara boleh-boleh. Tapi hukumnya makruh. Makruh, kenapa? Karena toilet itu kan tempat yang kotor sifatnya. Kotoran itu tempatnya sarang setan. Di ketika Anda masuk kotoran, Anda tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat baik di situ. Ya, semacam misalnya kalimat baik di doa-doa yang baik-baik di tempat yang kurang bagus. Makanya ketika Anda berwudhu di situ, sah wudhunya. Cuman sifatnya makruh, kurang disukai. Ya, kurang disukai. Tapi kalau tidak ada yang lain, tidak ada masalah tidak ada masalah jangan anda tayamum tidak anda berwudu di situ nggak ada masalah ya kok nggak jadi wudu tayamum aja kenapa makruh tidak anda boleh anda pahami dulu fikinya jelas ya sekarang cukup dulu ya saya harus segera kembali ya e, malam nanti kita ada live dari bekasi kalau anda ingin bergabung anda bisa langsung datang masjid al sekarang sudah diperluas wilayahnya insyaallah teman-teman e, kita akan ada perbedaan jadi talim di pekanan itu tidak hanya nanti Al-Quran Sunnah Solution yang ditayangkan lewat Akhir TV, tapi ada juga simulasi Qur'annya, dan materi pengantar pada hari Al-Quran. Saya berikan kabar gembira, insya Allah, yang semula tanggal 17 kita rencanakan, Allah berkendak lain. Allah menginginkan kita lebih banyak yang terlibat lagi, lebih banyak tokoh-tokoh Qur'an lagi, insya Allah akan dilangsungkan tanggal 28 Januari, hari Al-Quran. Hari Ahad, tempatnya pun spesial, karena Allah menginginkan tidak ingin jauh dari masjid, dari rumahnya. Kami akan laksanakan di Istiqlal, waktunya dari Bada asar. Ya, alhamdulillah kemarin di bangda Maghrib kita naik ke bangda asar. Kalau pagi sudah ada yang menggunakan tali, tapi juga waktu agak terbatas kalau pagi. Ya, kita dari asar ini, insya Allah yang akan hadir nanti ada para praktisi Quran. Yang anda lihat cuma tukang beca ternyata ahli Quran. Yang anda lihat tidak punya, tidak bisa melihat dari ujung Aceh sana ternyata ahli Quran. Yang anda lihat ternyata anak itu, maaf ya, lumpuh otak. Berat cuma satu satu setengah kilo ternyata ahli Quran. Ada dua orang anak juga dari bagian ahli Quran. Ada yang nanti insya Allah datang bergabung kita ulama besar. Jadi ulama internasional pun terbang. Beliau punya undangan dari Perdana Menteri Malaysia. Tapi dari situ pengen menyempatkan datang ke hari Quran. Dan insya Allah akan memberikan beasiswa juga. Untuk belajar di sekolah khusus nanti para ulama. Di para ulama dunia mendirikan sekolah. Namanya Akademi Imam Malik. Tempatnya di Turki. Alhamdulillah kami Ditunjuk satu-satunya di Indonesia untuk bisa mengakomodir itu. Besok kami berangkatkan yang pertama, gelombang pertama. Ada enam orang berangkat. Dan insya Allah kita dibeli lagi 20 untuk tahun depan. Itu beasiswa. Nanti kami akan seleksi. Tokoh dunianya akan datang pada tanggal 28. Bergabung bersama kita insya Allah nanti ada kali kalangan pegiat seni, ada kalangan artis, ada duta besar sampai 16 orang juga bergabung bersama kita. Dan di situ kita akan berikrar insya Allah. Indonesia, masyarakat muslimnya akan kembali kepada Al-Quran. Dan mengamalkan isi Al-Quran. Dan yang terakhir, terakhir, insya Allah akan dilaunching 28 Januari, kelas-kelas solusi Quran, kelas solusi Quran itu itu bukan rumah Quran untuk sekadar menghafal, tapi disitu nanti akan dibuka sesuai dengan profesinya, Misal nanti ada kelas pengusaha, antum yang pengusaha boleh ikut kelas ini, itu gratis nggak ada. kita ingin menciptakan ibadah semuanya nanti akan dibuka kelas itu nanti akan diturunkan ayat Qurannya, hadisnya apa, dan akan dibimbing bagaimana cara berusaha sesuai dengan turunan Al-Quran dan Sunnah. nanti ada kelas diplomat, ada kelas dokter dan sebagainya ada kelas ibu rumah tangga Nanti akan dirilai ke tiap-tiap tempat, Anda tidak harus datang ke tempat kita. Tapi Anda bisa buat di tempat Anda, Anda berkumpul, nanti kita rilai-kan ke setiap tempatnya. Ya, Nanti akan dibuka pendaftaran tanggal 28, setiap tempat yang bisa disampaikan, nanti setiap beberapa waktu kami akan kunjungi di seputaran wilayah di Indonesia insya Allah. Silahkan Anda bisa mengukir bagian dari sejarah Anda, kalau ingin bergabung, silahkan bergabung bersama kami. Dan insya Allah kalau cetakannya pas, akan dibagikan juga mushab dan juga insya Allah buku. Bagaimana cara menghafal Quran dengan cepat. Bisa sampai 30 hari dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mulai simulasi hari ini. Saya mulai pertemuan berikutnya. Saya berikan toleransi sampai bulan depan. Anda menghatamkan 11 ayat terakhir di surah Al-Imran. Sepakat sampai sini? Alhamdulillah. Demikian ini saya bawa dulu ke malam. Mudah-mudahan bisa dijawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta ilai. wa atubu Wa akhidu da'wanan La'afu minkum. Mohon maaf. Saya tidak bisa bergabung di sini sholat asar, mungkin saya di jalan, tapi juga mohon berikan kesempatan supaya kami bisa cepat untuk menuju ke tempat yang uh, kami tuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.